Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kita Saya Tati Syawartini Dan seorang saya ada Selehan Dan waktu 30 menit di depan Silahkan tidur ada simulasi Kita disini sedang Melakukan simulasi Lihatlah Kita sedang simulasi alon Halo, halo, halo, semuanya. Halo. Kita akan membahas apa itu? <sukur> membahas simulasi. Simulasi yang kemarin kita itu, jadi simulasi itu gara-gara error. Oh iya yeah, iya. Yeah, oh, yeah, yeah. Matematika kita menjadi simulasi guys. Itu sangat senang bagi guru, bagi guru itu pusing. Bagaimana bagaimana Wah, pendapat ini. anda tentang, sama tentang sama sama simulasi kemarin? <susuk> Menyenangkan. <laughs> menyenangkan, Oh ya, yeah. menyenangkan karena tidak si jadi. Oke, okay, guys. Bye.